Oke hey guys, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Fajal Official 2022 Yang selamat menemani anda dimanapun anda berada Kali ini kita akan review video Ini video ini Requestannya Ustadul Azmi Nah, ini kita lihat di samping ini Ketika beliau lagi SMS nah Beliau minta di review video ini Video ini itu uh, Tentang seorang pendeta Yang ingin banget lapor ke Perdana Menteri untuk menghapuskan 300 ayat Quran yang radikal nah, video, di, dan di video ini saya tidak terlalu banyak bicara dan tidak, tidak terlalu banyak komen bagi anda yang marah atau merasa terganggu dengan perkataan video yang akan saya setel nanti bisa komen di bawah ini oke, kita lanjut kepada Pak Menteri Agama dan inilah menteri agama yang saya kira Menteri agama yang toleransi dan damai tinggi terhadap minoritas nah, mohon Pak Menteri Agama agar Situasi seperti ini dikondusifkan Jangan takut dengan kadrun Bapak punya Bapak adalah pemerintah Menteri Jokowi Bapak memiliki banyak Hal Bapak memiliki tentara Pakailah tentara Bahkan Bapak punya Banser NU Yang seluruh Indonesia itu Bisa digerakkan oleh Bapak Sebagai Panglima Banser Untuk apa takut Untuk mengatakan Masalah azan itu Itu urusan menteri agama Kenapa Rakyat marah Gak usah takut dan jangan mundur sedikit sedikitpun dengan kaum kadrun itu, kaum Islam Sontoloyo itu, Pak. tadi kita lihat di keterangan video tadi, pertama pendeta ini tuh bilang uh, tentang memotivasi Bapak Menteri Agama kita, yaitu Bapak Yakut Khalil Chomas. Nah, bahwasanya tentang peraturan ASN yang kemarin sempat dibahas tuh, tapi saya nggak terlalu jauh bahasnya, terus juga... Uh, jangan sampai dia juga bawa kadrun-kadrun juga tadi, bahkan beliau bilang jangan sampai kita nih diobrak abre oleh umat Islam yang sentuh loyo tadi. Nah, habis ini kita akan lihat selanjutnya nih. Saya dukung sekali, bahkan jangan sekedar mengatur suara ajan, atur juga kurikulum yang ada di Madrasah Sanawia, Aliyah, sampai perguruan tinggi. Karena sumber kekacauan itu adalah dari kurikulum yang tidak benar. Bahkan kurikulum-kurikulum di pesantren, Pak, jangan takut untuk dirombak. Bapak periksa ganti guru-gurunya yang... Karena pesantren itu melahirkan kaum radikal semua. Jadi Kita bisa lihat dia mewanti-wanti, bahkan mengusulkan bahwasanya madrasah-madrasah di Indonesia ini, atau madrasah-madrasah Islam, bahkan pesantren itu membahayakan kurikulumnya. Karena kebanyakan di pesantren adalah membawa benih-benih radikal. Ini sangat disayangkan bagi perkataan seorang pendeta tadi. Nah, kita akan lanjutkan lagi video sel selanjutnya. Seperti saya ini dulu radikal. Karena saya belajar di pesantren. Saya mengajar di pesantren Zaitun Indramayu. Itu pusat teroris itu, Pak. Tapi teroris yang kelas ya di pesantren Az-Zaitun, saya gurunya dan saya mengerti. Bahkan kalau perlu pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup uh, intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di skip atau direvisi di atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Saya melihat pemerintah Cina itu menghapus al-Quran ayat-ayat yang kasar itu dari al-Quran eh, China. Sehingga tidak ada satu bangsa Uighur pun, Muslim Uighur itu yang menjadi teroris di sana. Nah, ini yang menjadi perhatian saya. Hmm. Tadi, kita juga, tadi kita juga bisa lihat Dia bahkan mengusulkan Pak Menteri ini bukan cuma mengatur azan Tapi juga mengatur Al-Quran Bayangkan Al-Quran dia minta bahwasanya Al-Quran itu 300 ayat dikurangi Yang mengandung unsur radikalisme Bahkan kalau bisa dihapuskan Dan dia membandingkan Al-Quran Dengan quran di Cina Dengan peraturan di Cina Nah seperti itu Bayangkan Indonesia dibandingkan dengan negara komunis kan Quran disuruh dihapus bahkan Quran juga mau direvisi. tapi kita lihat selanjutnya. nih. Kita lihat akhirnya bagaimana nih. Agar, Agar ayat-ayat Al-Qur'an Al yang, yang keras, keras itu, itu tidak diajarkan di pesantren, pesantren ataupun, ataupun madrasah-madrasah madrasa madrasa di, di seluruh Indonesia. Indonesia. Merevisi semua kurikulum itu. itu. Agar, Agar tidak menghancurkan bangsa kita Karena mereka yang kalau sudah kena radikal Itu apa saja yang di depan mereka, mereka labrak Mereka mau menghancurkan dirinya sendiri Padahal kita sadari selama ini Semua teroris itu datangnya dari pesantren Tidak ada Teroris, teroris itu datang, datang dari, sekolah dari sekolah kristen, enggak mungkin. mungkin. Dan Bapak tadi ini menutup pernyataan bahwasanya teroris-teroris itu berasal dari pesantren. Bayangkan, mana mungkin berasal dari sekolah kristen. Nah, kita bisa petik pelajaran dari sini. Kita lihat, di Andalusia 800 tahun, umat tiga beragama selalu bersatu tanpa ada kehancuran. Yaitu umat Nasroni, umat Yahudi, dan umat Islam selama 800 tahun. Tiga umat beragama juga pernah hidup hampir satu abad di Khilafah Turki Utsmani. Tiga umat beragama juga pernah hidup pernah hidup selama 600 tahun di dinasti Khalifah Abasyah. Tapi Alhamdulillah tidak ada namanya intoleransi. Karena dalam agama kita atau agama Islam itu mencakup seluruh kehidupan yang ada. Bahkan kita telah diatur oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Bahkan ada doanya dari kita bangun hingga kita tidur lagi Maka setelah ini kita sebagai umat Islam Jangan pernah kita saling memecah bang memecah antar bangsa. Kita harus saling menjaga Kita harus bisa saling toleransi dengan apa adanya Jangan sampai berlebihan Mungkin setelah ini saya akan memberikan para uh, penonton nih Bagi yang ingin merequest atau mengirim video nah, Jangan lupa ketik di channel bawah ini Nah ini kirimkan saja Nanti saya akan review di pertemuan selanjutnya. Oke, dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.